Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my student How are you today? Alhamdulillah I'm fine Baiklah anak-anak Hari ini kita akan belajar matematika Dengan materi luas bangun datar gabungan dengan lingkaran Mari kita simak materi berikut ini Anak-anak Bagaimana cara menghitung luas bangun datar gabungan? Perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, amati bangun datar gabungan tersebut tersusun dari bangun datar apa saja. Yang kedua, pecah bangun datar gabungan menjadi bangun datar yang kalian kenal. Yang ketiga, menghitung luas untuk masing-masing bangun datar penyusunnya. Keempat, jumlahkan atau kurangkan luas masing-masing bangun datar penyusun sesuai dengan gambar yang tampak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa contoh soal luas bangun datar gabungan dengan lingkaran berikut ini. Contoh satu, tentukan luas bangun A. Perhatikan gambar bangun A. Bangun A terdiri dari bangun datar trapesium dan setengah lingkaran, sehingga penyelesaiannya luas A sama dengan luas trapesium ditambah luas setengah lingkaran. Bagaimana rumus luas trapesium? Ya, rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar per 2 kali tinggi. Bagaimana luas setengah lingkaran? Ya, setengah lingkaran rumusnya adalah setengah kali pi kali r kuadrat, sehingga luas lingkaran sama dengan A ditambah B per 2 kali tinggi A dan B adalah sisi-sisi yang sejajar pada trapesium Ditambah setengah kali B kali R kuadrat Luas A sama dengan 30 ditambah 42 per 2 kali 8 ditambah setengah Kali 22 per 7, kali 21, kali 21. Luas A sama dengan 288 ditambah 693. Sehingga luas A sama dengan 981 cm persegi. Contoh 2 tentukan luas daerah yang diarsir perhatikan bangun datar ini anak-anak ya, kalau kita amati bangun datar tersebut terdiri dari persegi dan lingkaran bagaimana penyelesaiannya kalau kita lihat Gambar tersebut, luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi, sedangkan luas lingkaran rumusnya adalah P kali R kuadrat. Sehingga luas daerah yang diarsir sama dengan sisi kali sisi dikurangi P kali R kuadrat. Kalau kita masukkan maka menjadi 14 kali 14 dikurangi 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 196 dikurangi 154 sehingga luas daerah yang diarsir sama dengan 42 cm persegi. Contoh tiga. Tentukan luas bangun C. Perhatikan bangun C ya, Nana. Kalau kita amati, bangun C ini terdiri dari dua bangun datar, yaitu segitiga dan setengah lingkaran. Sehingga penyelesaiannya adalah, luas C sama dengan luas segitiga ditambah luas setengah lingkaran. Rumus luas segitiga adalah setengah kali A kali T. Luas setengah lingkaran rumusnya adalah setengah kali P kali R kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan luas C sama dengan setengah kali A kali T ditambah setengah kali P kali R kuadrat. Luas C sama dengan setengah kali 14 kali 9 ditambah setengah kali 22 per 7 kali 14 kali 14 luas C sama dengan 63 ditambah 308 sehingga luas C sama dengan 371 cm persegi contoh 4 tentukan luas daerah yang diarsir Perhatikan gambar bangun ini, ya, Nana. Gambar bangun ini, kalau kita amati, terdiri dari bangun persegi dan bangun setengah lingkarannya ada dua, dan setengah lingkaran dua ini, kalau kita gabungkan, menjadi satu lingkaran yang utuh, sehingga penyelesaiannya adalah luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. luas yang daerah yang diarsir sama dengan sisi kali sisi dikurangi π kali r kuadrat. luas daerah yang diarsir sama dengan 40 kali 40 dikurangi 314 per 100 kali 20 kali 20. Luas daerah yang diarsir sama dengan 1600 dikurangi 1256 sehingga luas daerah yang diarsir adalah 344 cm persegi